Oke okay, selamat datang lagi di channel gua dan dengan tayangnya video ini gua mau secara official membuka sebuah segmen baru yaitu segmen kuliner dan video gua kali ini disponsori oleh Maurin pastry Oke okay? Nah kali ini gua akan membahas atau mereview produk mereka yang paling nge-hits yaitu batagor. Dan pantau terus video ini karena gue juga mau share program diskon yang diberikan oleh Maureen Pastry. Oke, okay? check it out. Gimana? Gampang kan persiapannya? Bisa dipanaskan menggunakan microwave atau kompor biasa ya Lalu tinggal disiramkan bumbunya saja Nah Batagor Maurins ini pun terbuat dari 100% ikan tenggiri asli Natural ya Pokoknya nggak ada campuran nih ikannya ikan tenggiri yang dijamin kualitasnya Sehingga Ketika berada di luar lemari pendingin, Batagor ini bisa bertahan 2-3 hari Atau apabila diletakkan di dalam lemari pendingin Ini bisa antara 5-7 hari ya, karena faktor freshnya tadi Selain itu, faktor fresh tadi juga membuat Batagor ini tidak bisa dipesan secara instan Gak bisa lo pesan pagi, sorenya datang Dia maksimal pre-order selama 3 hari Yuk kita cicipin dulu sebelum kita lanjut ke program diskon dari Maurin Pastry. Oke, sekarang kita mau dengar pendapat dari tester atau responden pertama yaitu istri gua Halo. Hai. Nah, oke, coba dicicipin ini batagor dari Maurin Pastry. Batagornya tuh enak nih kelihatan bahannya uh, beneran ya bukan kayak tepung aja uh, ikannya berasa terus teksturnya juga dapat uh, kayak ini kayak Batagor yang ada di yang terkenal di Bandung lah rasanya mirip-mirip kayak gitu ya. Hmm tapi bedanya ini nggak perlu jauh-jauh ke Bandung kita ya. Iya, ini nggak perlu jauh-jauh ke Bandung. Cuman karena emang gue tuh sebenarnya suka makan batagor. Cuman kalau beli yang sembarangan emang agak-agak uris agak uh, Isinya apa gitu? Kalau ini, nah ini karena ada batagor tahu juga. Ini tahunya menurut aku uh, dia lembut, tapi nggak hancur hmm. ya. Jadi tahunya tuh uh, tekstur lembutnya dapat, tapi dia nggak waktu digoreng itu dia nggak hancur juga tahunya nggak kaku. Nah kalau kita tahu kan kalau tahu-tahu yang bentuk itu udah kayak kaku banget, malah justru terlalu keras itu kita mesti uh, curiga ada bahan berbahaya nah ini tahunya teksturnya, hmm. lembutnya dapat tapi nggak hancur oke okay. hmm. kerasa kan teksturnya kelihatan banget lembutnya iya iya iya, kan? tadi pas motong juga gue ngerasain itu sini tahunya alus ya gitu tahunya alus, alus, enak, dan tahunya sama sekali nggak ada bau asemnya oke, okay. siap okay patagonnya enak kok, teksturnya dapat enak ya? enak oke okay, kalau gitu, sip, kita lanjut dengan kontestan E-Contest, dan kita lanjut dengan apa istilahnya, reviewer berikut iya yeah. oke, okay, lanjut, bye, thank you ya kita beralih ke tester berikutnya, yaitu Oma oke, okay, ini adalah Batagor dari Maurin Pastry, silahkan dicoba monggo Dimana, Oma? Menurut Oma, mm -hmm. tahunya itu lembut. Oke. Okay. Terus perpaduan antara asin mm -hmm. dan manisnya itu... Pas ya? Pas. Pas sekali. Okay. Sebab memang Oma juga tidak terlalu menyukai makanan yang terlalu asin, mm -hmm. ataupun terlalu manis. Jadi ini di disini sangat ngeblend, dicampur dengan... Saus kacangnya itu jadi, okay. ini eh, tahu, ini makanan ini, menurut Umar, perpaduannya pas okay. juga soal ke apa. Pedasan orang Indonesia ter, terkadang banyak mencampurkan atau memasukkan cabai, mm -hmm. di mana terkadang cabai bisa merusak rasa makanan itu, rasa aslinya. ...tapi makanan ini antara pedas, asin, dan manis. Oke, siap. Thank you, Oma, untuk reviewnya. Selamat menikmati. Terima kasih. Bye-bye. Nah. Oke, untuk penilaian berikut akan diberikan oleh Mbak Ratih ya. Hai, Mbak Ratih. Hai. Ya, ini Batagor Tagor dari Maurin's Pastry monggo mbak, dicobain ya, nanti Oke. dikasih komentar kayak apa ya siap Okay, Mbak Rati. setelah beberapa suap, gimana komentar Mbak Rati mengenai uh, batagor dari Maurin Spesri ini? Oke, okay, tahunya enak, oke okay. lembut, oke okay. dan gak asem, oke okay. nah, enak deh. Enak Terus, ya, batagornya enak, mm -hmm. batagornya kerasa banget ikan tenggirinya. Oke okay. mantap, mantap Terus, ya. Terus, apa namanya sambalnya gak terlalu pedas, gak terlalu pedas ya? Pas ya, ya, Pas. oke okay, Mbak Rati sendiri, bukannya senang pedas ya? nggak uh, terlalu nggak terlalu ya? ya jadi pas, pas di lidah oke, pokoknya mutu mutu enak ya ya enak, mantap siap oke okay, kalau gitu Mbak Rati, terima kasih untuk reviewnya ya, ya sama-sama oke, okay. untuk program promo yang diberikan oleh Maureen Pastry secara garis besar terbagi menjadi dua yang pertama adalah program perkenalan ini buat lo yang mungkin mau pesan satu aja dulu ya satu pak dulu Batagornya ini akan mendapatkan diskon sebesar 5% dari harga batagornya, jadi tidak termasuk ongkos kirim. Ongkos kirimnya tidak terkena diskon, ya. Nah, yang kedua ini adalah program untuk yang mau pesan agak banyak, jadi minimal pesen 2 pak. Nah, itu akan mendapatkan diskon sebesar 10% dari harga batagornya sendiri di luar ongkos kirim. Oke, nah, syaratnya gimana? Yang pertama lo harus follow dan like instagramnya Maureen pastry di sini, oke? Okay? Yang kedua lo harus nonton YouTube ini ya, lalu uh, subscribe, terus like dan di capture uh, minimal sampai poin ini kalian udah nonton nih, kan nanti kelihatan tuh ketika di capture ada progress bar nya Oke, okay? habis itu uh, lakukan pemesanan via WA ke nomor ini. Nah di WA itu silahkan di attach, di, apa, dilampirkan bukti bahwa kalian sudah uh, like instagramnya pastry dan sudah uh, subscribe dan like video youtube dan sudah menonton sampai di poin ini Oke okay? jangan lupa uh, sistemnya adalah pre-order maksimal tiga hari Promo ini berlaku sampai tanggal 10 September 2021 dan tidak ada batasan, jadi satu orang boleh eh, boleh pesan berkali-kali ya selama syaratnya terpenuhi dan tidak ada pembelian maksimal. Nanti untuk detail promonya, gue akan tulis di kolom deskripsi biar nggak lupa ya, bisa biar bisa gampang dilihat lagi. Oke kalau gitu, terima kasih telah menonton sampai selesai. Ditunggu like, subscribe, komen, dan share-nya ya. Oke kalau gitu, bye!